Hai nama saya Dana Gue punya kenyataan saving english Yang bersihin siapa sih? Dana ini pasti Dana bersihin BACOK Mana Apa nih? Jomama nih Gua yang bikin pantai Lah <laughs> <laughs> <laughs> La, aku ini tak belum belum render ah. Item semua cu Warning game content flashing light and jump scare Wah sama aja ke Valolan <laughs> Ada BKA Ah kita aja ke flashing terus nih sama si bang Dana ini <laughs> <laughs> <laughs>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 Kakinya gede banget, Bigfoot nih. Disini ada Bigfoot, ada Bigfoot, ada Bigfoot. Kalian ini. mana? Kalian ini kita kemana? Anjir, si Melvin ini kemana? ada ngumpul di tengah-tengah sini Ini Apaan sih? Gak jelas cok, si Melvin dimana? Habis itu sih dana, ini pasti dana. <laughs> bersih ada, ada sofa, ada sofa. Dua ribu dua Merah merah tuh. Wow, pohon oh, sakura ah. apa ini cok? Pohonnya maestro, pohon sakura. Pohon kolostria pohon. nih. Pohonnya kolostria. <laughs> <laughs> apa tuh, Mak? Kau main game main. apa main ngeluting Tingin <laughs> PUBG <Papi> gaming, Ya <laughs> eh, setidaknya biar kita dapat duit juga lah. Oh, itu cok, ada ginian eh, jadi deketin. Eh, eh, kocak oh, gini doang. Ma, sini ma, ma, entri ya. ma, ma, ma, ma, ma, Mami? Mami! Oh beda ya ma, ma, ma, ma, ma, Nih ini dari Left 4 Dead ya? Ini dari Left 4 Dead? Dia yang witch dari Left 4 kan? Witch Ngerip Anjay Ada bulgogi kah? itu Korea ya? Ada bulgogi ada dokobu nyari Ada yang Korea babi Lah tadi nyari bulgogi Bulgogi apa? Oh ada buku Ada buku yang sama anjir Gak guleng disini Gak eh eh eh mata net cok cok weh ah ya bilang mamanya ngegelar mamanya ngegelar dana salah jalan ini ya woi mamanya ini salah sana, jalan manja. ini <susuk> ya <susuk> salah jalan mamaa jalan <suk> ya, pleasing, ini arahnya kemana cok ya. <suk> gua <go>. ke <suk> helikopter helikopter sampe sini, hop, helikop. maju. sini <suk> rumah apa cok lanjutin sini ayo lanjutin rambut rumah di dalam koha cok <laughs> helikopter helikopter ada tahu dia graf adik ada tadi dideketin dong napasnya kenceng banget tadi siapa itu <tuk> ada tadi ada satu <tuk> <tuk> <Cukin. Bunga> di <ada, tuk> belakang ada mukanya dana loh ini lebih serem gitu loh ada oh, yang ngejang-ngejang di atas ada yang ngejang di atas lanjut <tuk> ngapain dia ngapain dia bang bang turun bang epilepsi epilepsi oi bang back dance back dance oi oi oh woy, atas woy. itu kagak lihat oi apa Tengok, ini bang tedio bang tedio ha orangnya suka bedi SM tuh Dua karavan dah beker kayu, oh, aja singkong <laughs> helikopter, helikopter Demot cakep banget, ampe Hampir aja belok ya, nyangkut, <laughs> Dongo dongok, dongok, dongok, ngapa gini pak? dongok, bijinya <laughs> <laughs> <laughs> dongok, <Dengerin lagunya, co. laughs> Ya kali bukan nanti nanti ada yang oh uh, uh, gimana? Eh, dia di sini katanya ada loli. Oh, ada beneran. Loli. <tuk tuk> e mati e kalian Loli. Anjir, <tuk> ada loli. Loli, G loli. Gay. Oh, loli, loli. Gay. Aduh. Wah, halo Oh, gua oh, lewat. Bijinya kapalan. Sama Irfan. Sama <tuk> ya, kan aku, cowok.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 jancok bang bang bang bang lihat ke bakan dah lihat ke bakan nih lihat ke gua magic trick gak? magic trick oh okay. mana mana nih 1 2 3 rapat 悲しみ舞い